Hello guys, hello, hello, hello and hello, salam sehat selalu, jumpa lagi dengan saya Pratama Jaya, yang merupakan salah satu distributor spion terlengkap dan termurah di kota anda. Pastikan barang yang anda beli berkualitas asli original. Kaca spion mobil Fortuner jenis TRD dan VNT ini double elektrik lipat otomatis. Pratama Jaya dengan kontak person bisa hubungi telepon whatsapp di 085323293232. Ratama Pratama Jaya salah satu pusat penjualan spion terlengkap dan termurah, siap melayani penjualan partai dan eceran. Bila spion mobil kendaraan Fortuner TRD dan VNT Anda mengalami kendala seperti patah, rusak, pecah, hilang atau tertabrak, jangan dibiarkan, sebaiknya segera ganti dengan spion baru atau yang lelangan, barang dijamin asli original di pasaran. Anda bisa menemukan beberapa jenis spion mobil kendaraan Fortuner TRD dan VNT dengan harga yang bervariasi Tapi sebaiknya pilih yang sesuai dengan jaminan keaslian produknya original Pratama Jaya menyediakan berbagai macam tipe spion mobil Baik dari Toyota, Alphard, Calya, Harrier, Innova, Fortuner, Fios, Yaris, Velfire Honda, Daihatsu, Mazda, BMW, Suzuki. Dengan kualitas barang original. Untuk kondisi barang bagus, mulus, elektrik mirror, lampu sein normal berfungsi dengan baik. Serta retrek lipat otomatis. Spion kendaraan mobil Fortuner ini dibanderol dengan harga yang sangat murah. Kaca spion kendaraan mobil Fortuner ini siap kami kirim ke tempat tujuan Anda. Dan siap COD, pasang di tempat atau di rumah Anda. Yang tentunya dikerjakan oleh tenaga ahli yang berpengalaman. Harga kaca spion kendaraan mobil Fortuner TRD dan VNT ini sangat ekonomis dan dipastikan original plug and play. Penjualan biasanya adalah untuk harga per biji. Sebelah kanan atau sebelah kiri sesuai dengan kebutuhan kendaraan Anda. Kondisi spion lengkap tinggal pasang saja, plug and play, sudah terpasang soket. Jadi tidak merusak kabel bodi mobil Anda. Spesifikasi spion mobil Fortuner tipe TRD dan VNT. Lipat otomatis retractable, berfungsi dengan baik. Elektrik kaca, dipastikan normal. Lampu sein, kelistrikan normal, dipastikan nyala. Cover spion, warna spion disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan Anda. Tangkai dudukan spion dan soket. Lengkap tinggal pasang saja. Kabar gembira bagi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami siap antar orderan Anda dan siap langsung pasang spion pesanan Anda. Dan tentunya dikerjakan oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman. Sedang untuk yang di luar kota. Sebelum barang kami kirim selalu kami cek dan kami tes terlebih dahulu spionnya. Sebelum barang ini kami packing dan barang kami kirim. Guna memastikan barang yang kami kirim. Dari semua fungsi elektrik dipastikan bagus, mulus, normal dan lampu sein serta retrek lipat otomatisnya dipastikan normal, berfungsi dengan baik. Untuk konsultasi keluhan dan kendala tentang spion kendaraan Anda, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 085323293 2, 3, 2, kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Pratama Jaya juga menerima servis, upgrade, kostum spion kendaraan Anda. Agar kendaraan Anda tampil lebih dinamis dan elegan. Catatan, bagi Anda yang spionnya ingin lipat otomatis. Kami siap pasang retrek dan modul spion. Cukup pencet remote lock mobil maka spion akan lipat sendiri. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih atas kunjungan Anda. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.